Menemani santai sore kalian saat ini persahabat bang Min akan memberikan vitamin-vitamin bahagia nih, serta kabar spesial dari Dedek Lesti dan kakak Rizky Bilar yang pertama kita lihat persahabat ada yang sangat spesial banget nih yang mana doengan dari bang Afdal Yusman di GS pribadinya persahabat ya diripost kembali oleh yang kau love underscore nih di sini memposting sebuah postingan Dedek Lesti dan kakak Billar mengucapkan ulang tahun kepada ibunda dari bang Afdal, masya Allah persahabat ya, tentunya pengantin baru baik hati nih, masya Allah tabarakallah luar biasa, tentunya selalu bikin bahagia dan selalu bikin bangga persahabat ya. Dan kita lihat juga di gasnya bang Afdal nih ya, persahabat, ada kalimat yang dituliskan. Terima kasih orang baik, Rizky Bilar, Lesti Kejora, untuk ucapan ulang tahun untuk nyokap. Masya Allah persahabat ya. Luar biasa, memang benar-benar dedek Lesti dan kakak Bilar itu adalah orang baik. Luar biasa, semakin bangga dan semakin bahagia selalu mengidolakan Lesti dan Bilar. Dan ke kabar berikutnya kita lihat. Ada sebuah mengepostingan terbaru juga persahabat ya ternyata Bila sudah ada di lokasi syuting Masya Allah tuh dikasih suguhan makanan juga dari Bang Adiska ya <laughs> Bunggahan diri posting oleh akun Les The Lovers, ada kalimat caption juga dituliskan, "Uhuy, ganteng udah di lokasi syuting aja nih, masya Allah, di match Aura dari Kakak Bilar sungguh luar biasa. Persahabatnya selalu bikin kangen, selalu bikin rindu, dan selalu bikin bahagia, terutama untuk Emak emak sahabat ya." Banyak sekali tanggapan dan komentar dari postingan tersebut. Ya ini komentar dari akun Ninukipe Kipeh mengatakan Berarti istri tercinta ikut nemenin sang suami kerja ya Cocuit banget sih pastinya dong <gif> Jadi Lesti selalu temani kakak pilar kerja bersabat ya Selalu dukung, selalu support sang suami Dan selanjutnya juga kita lihat persahabat ya, komentar dari akun irawan.id mengatakan Terpantau dengan jelas dan nyata bidinya ngikut ikut suami ke lokasi syuting Tuh, <laughs> so sweet banget di persahabat ya, pastinya bucin banget nih Kalau sudah bareng di lokasi syuting pastinya selalu bikin bahagia Dan selalu menunjukkan keromantisan, kegiatan Lesti dan Rizky Bilar untuk kita semua. Mudah-mudahan bahagia selalu dan selalu diberikan keberkahan untuk rumah tangga Lesti dan Bilar. Berikutnya kita lihat juga persahabat ya. Kegagahan. Jadi Alasi kejora nih. Sebelumnya lima jam yang lalu mengunggah sebuah postingan. Ini info persahabat ya. Alhamdulillah. Ini ada acara opening persahabat ya. Tentunya usaha dari Lesti Bismillah untuk persahabat ya opening September. Tentunya hari ini persahabat ya 2021 Terlihat Usaha di DLSI semakin maju Dan semakin berkembang Alhamdulillah mudah-mudahan selalu sukses Untuk DLSI ke juara. Bulan September adalah Tentunya opening persahabat ya Luar biasa mudah-mudahan selalu sukses Untuk ialah kesayangan kita Dan berikutnya juga kita lihat Persahabat ada sebuah unggahan spesial Ini tentunya wajib kita dukung Luar biasa acara lamaran Lesti dan Bilar Ini masuk nominasi di acara Indonesian Television Award Persahabat ya di RCTI Kita serbu kita buktikan Bahwa tentunya kita, Les Lovers, selalu kompak Selalu solid mendukung karya-karya dari idola kita Persahabat ya program spesial terpopuler Nominasinya ada Acara lamaran Lesti dan Bilar Ini adalah kita persahabat ya Acara idola kesayangan kita Masuk nominasi program spesial terpopuler Kita wajib dukung Kita wajib semangat nih persahabat ya Mendoakan mensupport yang terbaik Untuk dedek Lesti dan kakak Rizky Bilar Info ini kita dapatkan dari Lesla Lovers Kalimat caption juga dituliskan Serbu guys, Indonesian TV Award Harus follow dulu Biar bisa komentar Tuh, para harus di follow dulu Biar bisa komentar, kita harus terbu nih, kita buktikan kekompakan dan kesulitan Kita semua Leslar Lover Seluruh dunia Bismillah, tentunya bisa untuk Mendukung Lesti dan Bilar Dan tak hanya di acara Indonesian TV Award Dede Lesti dan kakak Bilar juga Masuk dalam acara Infotainment Award 2021 Ini acara di HGTV Persahabat ya. Lesti Kejora Rizky Bilar Ini masuk best couple Masya Allah tabarakallah Lagi-lagi idola kita selalu membanggakan Masuk nominasi persahabat Di HGTV persahabat ya. Ini cara voting untuk kategori best couple nama kodenya Kejora, Rizky juara rizky Billar A3 Persahabat ya ini kode untuk mendukung idola kesayangan kita untuk SMS ketik A klasik kode nominasi contoh SMS ketik a 1 kirim ke 97288 itu untuk cara votingnya persahabat ya tentunya yang belum paham langsung aja ke Instagram SCTV dukung untuk idola kesayangan kita mudah-mudahan mendapatkan penghargaan persahabat ya dalam dua nominasi luar biasa, EJTV, RCTI, Lesi dan Bilar selalu membanggakan. Kita masih menunggu kejutan dan kabar baik selanjutnya. Tetap stay tune dan pantengin channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru selanjutnya. Ini dengan informasi di sore hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. kami mengucapkan ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.